Kau nggak? pegang-pegang aja Bang punya cewek ya? mau sama dia? Ayo, Mau Dia tunggu lah, mau Mau, lah tembak dulu dia depan aku apa, ini? Tembak, cepat Ayo, kayak gitu lah bilang pada ah. tu waktu yang kita prank Oke cuy balik lagi bareng ya kan kali ini aku konten collab bareng Bang ya. User 7D. Ya Suatu kehormatan kali aku bisa collab bareng Bang Yuzha Tapi aku kolek, kaya kayak ginilah konsep aku. Enggak jadi cewek, kan. Tetap mulu, Ada kondisi gua. Ya. <laughs> aku juga senang sekali diundang Wak Jon ke Stabat dan ngonten di sini. Iya, ya pokoknya seru lah, seru. Konsepnya kayak mana nih, Bang? Nah, jadi nanti Wak John kayak abis diputusin cinta. Benar. Suruh cari orang iya. buat manisin mantan. Benar. Pokoknya kita kerjain. Kerjain. Pasti dia mau. A eh, masker. kabur. No. Ya iya. <laughs> <laughs> kalau kalian penasaran langsung aja cek videonya. Tapi sebelum dilanjut dengan videonya, kalian dukung channel ini dengan cara Subscribe, like, comment, and share video wajon biar semangat Oke, gitu aja ya, langsung aja kalian lanjut ke video Apa sih, dia? Apa sih, dia? nah ini ini dulu, masih ada tapi yang iya iya lagi mau bersama aku aja mau bersama dia bu mau bersama dia bu serius gini mau sama dia mah kalau ada aja keimage dikit kenapa mau semua mau kenapa dia pas tumpo temannya ya udah jangan nangis bilang pada Tuhanmu boleh saya kenal semoga kita kan mampu jalani semua jodoh trackan ke mantannya posting foto sama cewek baru aku mau dia posting foto juga sama cowok baru boleh ya bantu ya buat manas mantan boleh boleh udah udah wah, apa ya? Oh, nggak, iya. <laughs> <laughs> ya. ya. jom serius ya, iya oh, mau? Oh, tapi jangan pelugar kali ya bata, mana tangan lu? Nih, agak lendot Dinda ya dua, dua tiga, dua, tiga. Kebal, ini, ini, ini apa? Batu pancoran Ada kesukitan. Ya, ya, oh ya. Ini enggak bisa enggak ini kan mau ditunjukkan ke hantannya iya berdiri, berdiri, berdiri boleh ya tahu enggak? perlu? tembolo oh, pegang-pegang aja bang enggak boleh cewek gue ya enggak, indah mau sama dia Makin mau? enggak mau? enggak tumpul, apa? mau, enggak kau tembak dulu dia depan aku apa apa ini? tembak cepat ayo Bagaimana cowoknya membakangnya gitu lah Bilang pada ah. Tuhanmu Boleh sesayang kononai Semoga kita kan mampu Indah mau nggak jadi pacarku Mau Mau Ya udah terima Tunggu pasti bales sayang Tunggu pasti datang sio jangan lupa. Ayo kita ya, nah. nah, Sekali lagi ya. 1 2 3. Gini-gini, uh, ini biar lebih panas ya Ini mantannya kiri ya, saya ya, nah, ya. Uh, Boleh kecupinnya enggak? Lu Apa-apa tuh? Apa, apa. Ya, ya tiga dua tiga ya kau tidak ada yang lain, kau tidak